Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wad din Asuhduan la ilaha illallah wa asyhadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi Ibu bapa yang saya hormati saya ini anak perantau bapa saya pernah berantau Meninggalkan anak istri di kampung Waktu itu saya SD Belum ada whatsapp Belum ada telepon Tidak ada kabar dari bapak saya Ibu saya menggantikan bapak saya, membesarkan saya Ibu saya kemudian Mengajak saya dan adik saya Yang lebih kecil lagi Pergi mencari bapak saya di Kalimantan Karena tidak ada kabar Saya SD, adik saya belum sekolah Di pelabuhan Balikpapan Hampir saya kehilangan adik Ketika turun dari kapal laut Adik saya jatuh karena saya kecil dan ibu saya harus menggendong adik saya. Ketemulah bapak saya. Di kota namanya Bontang. Saya belum tahu soal kehidupan waktu itu. Tapi yang saya tahu, betapa berat hidup sebagai anak perantau. Dan betapa berat hidup sebagai perantau, Bapak Ibu meninggalkan Republik Indonesia bukan karena tidak cinta negara, bukan karena tidak cinta keluarga, tapi situasi kondisi yang memaksa kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua yang harus menempuh pilihan meninggalkan Republik Indonesia datang ke Tawau ini datang ke Lahat datu ini datang ke Sabah ini untuk apa berharap mudah-mudahan hidup kita lebih baik dan saudaraku ada sahabat Nabi yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah mencium tangan ulama saja kita sudah senang Mencium tangan guru saja kita sudah bahagia Berebut kita mencium tangannya Bagaimana jika Rasulullah yang mencium tangan kita Seorang buruh harian Berjabat tangan dengan Rasulullah Dan Rasulullah merasakan betapa kasarnya tangan sahabatnya ini Kan kita boleh rasa pak Tangan orang kaya Dengan tangan orang miskin Tangan ibu konsulat Dengan tangan pembantu rumah tangga Itu bisa kita rasa Nabi merasakan Kasar betul tangannya ini Nabi lalu bertanya Kenapa ini tanganmu kasar Ya Rasulullah saya buruh Kerjaan saya ke gunung Mencari batu Lalu saya pecah-pecah itu batu menjadi kecil. Lalu aku jual di pasaran. Makanya kasar tanganku ini. Rasulullah terharu. Lalu mengambil tangan dan mencium tangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah yang mencium tangannya. Dan Rasulullah bersabda. Tanganmu inilah yang akan menghalangimu masuk neraka. Dan akan memudahkanmu masuk ke dalam surga. Karena kau cari nafsu. Apalagi tuan puan yang datang ke sini mencari nafkah. Insya Allah, cari nafkahnya jihad bisa bila Dengan catatan satu: jangan kau datang ke negaranya orang dengan mendatangi secara ilegal. Jangan masuk ke negaranya orang dengan cara haram orang bugis bilang mupakasi riki bos kau kasih malu kita sehingga kadangkala orang malaysia menganggap kita ini tidak tahu aturan angkat harkat dan martabat derajat kita sebagai bangsa indonesia hargai orang malaysia menghargainya apa kita serumpun menghargainya apa kita sesama muslim Innamal mu'minuna ikhwah Orang Islam itu bersaudara Dia tidak lihat sukunya Dia tidak lihat bangsanya Dia tidak lihat rasnya Tapi mereka dipersatukan dengan kalimat La ilaha Kalau kau anggap orang Malaysia saudaramu Maka kau datang di sini dengan cara yang baik-baik Jangan kau jadi semokol Jangan ketawa saya suruh sini Gara-gara kalian jadi semokol Ustad juga kadangkala dikura Ustadz Semokol Iya <SILENCIO> Kalau kau kalian menganggap orang Malaysia ini saudaramu Maka tunjukkan ahlak yang baik Cari nafkah yang baik Jangan kau dipercaya tapi kau hianat Kau dipekerjakan Alhamdulillah Dapat ladang kerja di kebun sawit, Alhamdulillah. Daripada kau tinggal di kampungmu jadi pengangguran. Kau datang ke sini, bakal bekerjalah dengan baik. Bagaimana kerja yang baik? Kalau kau disuruh bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. yang banyak alasanmu. Kenapa terlambat? Jam, jam, jam. Padahal tidak jam. Iko mak <tuh> Diberi amanah, ya jadilah amanah Bukan cuma Pekerja ladang Kalian juga yang kerja di konsulat Hargai itu sebangsamu Datang ngurus surat Seolah-olah susah betul ngurus surat Begitu apa? Gampang Pak, bisa diatur Yang penting Eh Saudaraku yang kerja di sini di konsulat, hargailah sebangsa. Umum. Jangan selalu berpikir apresiasi dan gaji itu selalu duit. Duit habis, Bos. Tapi kalau kau investasi akhlak mulia, kau investasi jasa baik, kau investasi budi pekerti, sampai wafat orang masih mengingatmu. Oh, ada dulu itu pegawai konsulat. Gara-gara dia saya akhirnya menjadi pendatang yang halal. Akhirnya saya bisa bercari nafkah dengan baik. Akhirnya saya punya kebun sebanyak ini. Akhirnya saya punya kekayaan seperti ini. Cari itu. Sudah meninggal ya Ji. Kau cari anaknya. Cari anaknya. Saya mau kasih hadiah. Saya mau belikan dia mobil. Gara-gara bapaknya itu saya bisa dapat seperti ini. Tapi kalau kau cuma ringgit... Nah, kasih ke 200 ringgit. ini keluar dari kantor. Apa namanya? Makan kau itu, <risas> orang Bugis bilang, Andre lembu aja. <risas> Macam mana hidupmu mau berkah kalau kau dapat uang? Uang kau disumpahi? Mana Bagaimana hidup kita mau berkah? Orang kasih duit tapi disumpahi. Kita ini orang Melayu, kita ini orang Islam. Kau urus saja kerjaanmu dengan baik. Kami tahu berterima kasih. Tidak perlu kau minta. Layan dengan baik. Servis dengan baik. Tutur kata dengan baik. Senyummu baik. Insya Allah dia kerja dapat rezeki. Dia ingat kau. Agama mengajarkan itu. Pandai-pandailah berterima kasih. Tapi kalau kau pura-pura persulit. Inilah ini. Lama-lama. he. Eh. Bilim, bilim. Satu Datang dan bekerjalah dengan baik Dua Demi Allah Kalian semua datang ke sini Mau akui atau tidak Kau pergi cari hidup dunia Ibu konsul Ibu konsul Pak Konsul dari KK, bohong kalau dia bilang bukan dunia Ustaz. Ini demi bangsa dan negara. <SILENCIO> tak mungkin. Tidak. Semua kita Ustaz juga begitu. Sudahlah, kita semua ini untuk dunia. Saya tanya, siapa yang punya dunia? Ayo. Bu Konsul ada pensiunnya bos. Pak konsul, mutasi. Tergantung aja menteri dalam negeri, luar negeri. Kalau dia senang, ya eh, jadi kok konsul. Kalau tidak, biar Pak Ibu Ibu menteri dalam negeri, luar negeri senang, kalau istrinya tidak senang, enggak jalan. Kan begitu kita ini di dunia. Suaminya yang menteri, istrinya lebih menteri. Iya Biar Pak Konsul keke senang. Kalau istrinya ndak senang, ndak jalan suratnya. Memang begitulah hidup. Nah, siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, tidak mungkin kalian berjaya di dunia. Kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Tidak mungkin itu. Itu rumusnya. Contoh. Saya datang ke Tawau. Saya kenal Haji Bacok. Ji, Saya mau pergi tawau. Tapi tidak ada kereta. Gampang Ustaz. Mau kereta apa saja ada. Mau ninja ada. Tenang. Akhirnya apa? Tapi dia bilang Haji Bacok. Saya ada di Turki. Ah Tak payah risau. Tenang. Dia telefonlah anaknya Haji Bacok. Eh Saleh. Ada itu Ustaz datang. Kau pergi ambil di iPod. Isi kereta. Kasih full bensinnya. Minyaknya kasih full. Jangan lupa kau kasihlah pembeli milo. <SILENCIO> Hah? Satu jam kemudian. Datang si Soleh. Anaknya juga cok. Ustaz, ini ada salam dari bapak. Ini ada kereta Ustaz gunalah selama ditawau. Ini pembeli milo. Ah. Kenapa ada? Ah, sini cepat. Alhamdulillah, selesai masalah saya. Kenapa? Saya kenal yang punya kereta. Saya kenal juragan yang punya tawau. Ya toh? Nah, ada juga orang dari Sulawesi. Tak kenal Haji Bacok. Tak pernah jumpa. Tak pernah dengar nama. Dia call Haji Bacok. Haji, mana kabar? Ah, saya nak pitawau. Pinjamlah keretamu. Siapa dia kola jiwaco? Siapa? Anaknya? Bukan. Siapa? Polis. Ketua polis. Hah? Ada tukang tipu itu dari Indonesia. Tangkap dia. Dia tidak dapat kereta tapi dapat tangkap. Begitu juga dengan Allah. Yang punya dunia Allah ndak pernah ketemu Allah, ustadzain kok punya dunia, p merantau sini, bagaimana cara temui Allah, gimana cara dekati Allah? akhirnya salah Ketongangi sempajangi dirikan sholat, Ustaz. macam mana ya, saya sudah lima tahun ini merantau, saya pikir hidup saya akan lebih baik, makin susah saja sekarang. Ah. Kau enggak sembahyang bos. Eh, ustadz. Macam mana ini ruang rumah tangga saya gaduh aja. Istri saya ngamu aja kerjanya. Ada duit tidak ada duit. Ngamu aja kerjanya ustadz. Kau enggak sholat. Kalau sholatmu baik. Tenang. Allah yang ngurus itu istrimu. Tiba-tiba sakit. Ya Allah. Capek sudah saya Allah lima tahun saya di sakit terus ya Allah Saya sudah capek di sini Allah dengar malaikat Karena dia sudah capek, cabut nyawanya <tik> Selesai kau Sayang seribu sayang Merantau jauh-jauh Dari pare-pare Dari bone Dari Endrekang Merantau ke sini, cari dunia, lalu kau tidak sholat. Kamulah orang yang paling sial di dunia. Coba, kalau sholat kecil buat Allah, kasih kamu kecil. Apa susahnya Allah memberikan apa yang kita mau? Yang tidak masuk akal saja boleh Allah bagi ke kita, apalagi yang masuk akal. Mana ini masuk tidak masuk akal? Ibu-ibu. Hei. Simpan bidul itu HP-mu. Nah enak rasanya ini ya. Kita sudah setengah mati ceramah. Saya tahu juga itu dia mau ditengok dia punya HP mahal. Rembungis, Bah. Simpan-simpan HP. Kalau kau masih pegang HP-mu, akan suamimu kawin lagi. Simpan-simpan-simpan, ya. Saya terganggu konsentrasi kalau ibu bapak rekaman sendiri. Apalagi kalau bapak merekam siaran langsung. Ini khas untuk agama kita. Nanti saya ada salah cakap. Tersinggung. eh. Saya bisa masalah, tapi kalau bapak mau rekam sendiri, eh, bapak mau tengok hasil ceramah ini, tak payah bapak rekam. Cemana caranya? Itu ada kamera saya. Ini. Lagi bagus gambarnya. Kau punya kamera sudah kabur. Hei, yang ketawa, pakai ini allah merekam, pak kadakah ayahmu merekam ini? Ha! Si semenu mengkali ngeye. Eh. Mana caranya, Ustaz? Itu ada kamera. Lagi bagus suaranya, lagi bagus gambarnya. Kita sudah edit juga. Oh ini mah tersinggung nanti orang, eh. buat lepas dia. Oh ini tidak baik nanti tersinggung agama lain, lepas dia. ndak perlu gaduh. Kalau ibu siaran langsung, nanti ada gaduh. Saya repot. Masih ingat itu guru kita Ustadz Abdul Somad? Beliau kan ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila asan berkomandan kau masih main catur. Tapi diedit itu dipotong. Maka yang terdengar haram main catur. Marah semua pemain catur. Saya pun ditanya, Ustadz apa hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh perdana menteri sama raja. Nah, sudah, ya? simpan ya. Tidak lagi rekam. Hah? Macam mana caranya? Ah, you nonton YouTube, ah tengoklah tu. Ah, YouTube tulis saya puna jenama. Piliupi. tulis das Latif Konsulat RI di Tawau. Ah, keluarlah itu sudah. Itu jangan lupa like and share. Eh, <tulis> ah. <tulis> eh, hey, hey. ada semua IG mutu Instagram. Nah, kalau kau follow artis apa kau dapat? Hai, guys! <tulis> Kita lagi di Plaza Indonesia guys. Ini beli sepatu guys. Harga 5 juta. He. Apa kau dapat? Macin namu bawang. Hah? Apa kau dapat? Baik hey, guys. Kita lagi beli sepatu harga ini guys. Apa kau dapat? Tapi kalau kau follow das atlatif. Apa kau dapat? Satu dapat ilmu. Pahala. Kau amalkan ilmunya. Pahala lagi. Kau sebarkan ilmunya. Lagi pahala. Maka... Follow Das Atlatif sekarang. <SILENCIO> hmm. Macam mana caranya Ustaz? Ah, you tengoklah nanti you punya imbimbi. Eh? Ah, mari you masuklah IG Instagram tulis nama Das Atlatif 1212 centang biru. Nah. ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah. Kalau Allah berkehendak Tak ada yang mustahil. Yang tidak masuk akal saja. Boleh Allah buat. Apalagi yang memang ada jalannya. Contoh. Ibu-ibu. Perempuan boleh tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Boleh? Mana boleh. Ilmu kedokteran mengajarkan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak. Wanita suci. Tidak pernah disentuh laki-laki. Siti Mariam. Melahirkan Isa alaihi salam. Coba. Cuma zaman sekarang. Banyak juga TKI-TKI. Mau saingan Siti Mariam. TKW. Tak ada dia punya suami. Ia ada anaknya. Belen-belen. Jauh, jauh kopi merantau hanya datang bikin dosa. Ini yang aneh ini yang biasa yang selingkuh. ada yang suka selingkuh di sini. Eh hati-hati ya. Itu ada kitab saya baca satu kali selingkuh hancur amalmu empat puluh tahun. Empat puluh tahun hancur satu kali. Kau dua kali pergi keke dua kali satu bulan lebih selingkuh. 80 tahun hancur Satu bulan 80 tahun hancur amanmu Kau mati 70 tahun Masih ada utangmu eh, Itulah sebabnya Bapak-bapak Bila pergi bekerja Bawa istrimu eh? Kalau tidak punya istri Di tempat rantauan Ada solusinya apa tapi ada ibu-ibu di sini marah kalau kita bahas itu bu dengar ya boleh tidak setuju poligami boleh boleh mamaknya Cek bilang begini saya setuju poligami boleh aja itu sunnah yang penting bukan suamiku Pencerdas juga ini mamaknya Cek ya. Boleh ibu tidak setuju poligami Boleh Tapi jangan menghina Jangan mencela orang yang berpoligami Karena itu perintah dan syariat Islam Boleh, Boleh ibu tidak setuju Tapi jangan memaki-maki orang poligami Karena dia tidak bersalah Kalau mampu Kalau tidak mampu jangan kau coba-coba Mampu apa? Bukan cuma mampu lahir batin Mampu dimusuhi anak itu juga mampu, mampu dipermalukan, mampu dilempar, mampu melihat istri pertama, istri kedua bagaduh bingung kau malah, tolong ini, itu semua kena mampu. Nah, Allah kalau menolong yang tidak masuk akal bisa Allah buat. Manusia boleh tidak hidup kalau dibakar dalam api yang sangat besar, dibakar boleh hidup. Tak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar menyala-nyala justru keluar kedinginan. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, jadi. Apa lagi? Sungai Nil. Pernah lihat sungai? Pernah? Hah? Nah itulah tempat musmokor. sungai dari sebati. <laughs> polis polis polis. Kenapa begitu Ustaz? Saya pernah limpah <laughs> sih. Oh, kada ka. Iye mana na olas <laughs> eh. itu sungai kalau airnya mengalir ke kanan Benda yang ada di atas sungai itu Pasti mengalir ke kanan Tapi sungai Nil Airnya mengalir ke kanan Petinya Nabi Musa kecil waktu itu Mengalir ke kiri Tidak masuk akal Kalau Allah yang berkehendak Justru Fir'aun bikin aturan Ada bayi laki-laki Bunuh hidup-hidup Apa yang terjadi Justru Musa alaihi salam Dibesarkan di rumahnya Fir'aun barang tidak masuk akal kalau Allah yang mau kecil Sini ada yang pernah masuk perut ikan Ada? Ada? ada. Kalau saya ikan masuk perutku. <laughs> Tapi kalau Allah yang berkehendak Nabi Yunus alaihi salam 40 tahun 40 hari dalam perut ikan keluar selamat kalau Allah mau, ndak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, terjadi. Ada yang pernah tidur di sini tiga hari, tiga malam, tidak pernah bangun? Ada? Ada? 24 jam saja tertidur, bangun, pening kepala. Apalagi kalau kau bergaduh sama istrimu, mana boleh kau tidur? Ay. Wih, mat jalok sih, si jalok sih, Iya <tidur> toh. Nah, mana bisa kita tidur berhari-hari? Tapi kalau Allah yang berkehendak, bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun, berapa? Tiga tahun tidur ashabul kafi. Tidak masuk akal. Kalau Allah mau terjadi, yang paling dekat dengan kita, umat Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dalam gua ketika beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah bersembunyi dalam gua ada yang tahu gua apa namanya nah, aku kasih kau uang siapa siapa yang tahu ah gua apa gua apa gua sur nah, karena kau banyak semua tidak jadi kasih <tuh -tuh. <tuh -tuh. Makanya angkat tangan satu orang saja. Kalau kau dikasih semua, mati saya. <laughs> eh, sembunyi Nabi. Gua itu sangat pendek. Orang kalau sembunyi di dalam ditengok, pasti kelihatan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad bersama. Abu Bakar Siddiq. Didapat sama Abu Jahal. Abu Jahal tengok. Turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? bukan burung ababil bukan malaikat tapi apa yang Allah turunkan laba laba tahu laba laba bahasa inggrisnya garangkan <tik> ya spider uh, boleh cakap boleh tahan batu ustaz dia guna bahasa putih spider <tik> Lalu Abu Lahab berkata... Tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia di dalam... Pasti koya ini sarang laba-laba. Ngintip lagi terbang burung merpati. Lalu Abu Lahab berkata... Tak mungkin. Kalau ada manusia di dalam... Tidak mungkin ada ini merpati dan ini sarang laba-laba. Dengan izin Allah... Kekuatan Abu Jahal... Dikalahkan oleh akalnya sendiri. Kalau Allah mau. Maka kecil bos... Perantau punya kereta, kecil. Perantau datang ke Sabah sini. Nak punya kebun sawit, kecil buat Allah kalau Allah mau. Kecil buat Allah, kasih kau rumah di sini. Kecil buat Allah, lunasi utang-utangmu. Allah cuma minta, sini kau, dekati saya. Saya kasih kau. Ya Allah, lunasi utang-utangku. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah berikan saya rumah. Ya Allah saya capek ngontra-ngontra. Allah dengar doamu saudaraku. Allah jawab doamu. Apa jawaban Allah? Hayya alal falah. Sini kau. Bapak tahu artinya hayya alal falah. Sini saya kasih kau yang kau mau. Kasih kasih kau kemenangan. Hayya alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Itu jawaban Allah atas doamu. Tapi apa yang kita jawab? Tunggu. Lagi sibuk. Ini ada Ibu Konsul Punya Ajudan Kalau Ibu Konsul panggil Ajudan Ajudan Itu Ajudan Biar lagi dia makan langsung lompat. Siap Ibu Perintah Ya Tunggu Ada kira-kira Ajudan dipanggil Ajudan Tunggu dulu Ibu Ajudan Ibu tidak lihat saya sibuk Wah Lalu Allah yang memanggil kamu. hanya al-fala. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi sibuk. Tunggu. Lagi ada pembeli. Tunggu. Lagi ada pekerjaan. Tunggu. Lagi meeting. Akhirnya Allah katakan. Ya sudah. Uruslah balik. Urus maku sendiri. Jangan kau datang ke saya. Maka tuan-puan. Ibu bapak saudaraku yang saya hormati. Kedua pesan saya. Perbaiki solat kalian. Perbaiki salat kalian. Apa susahnya solat? Apa susahnya solat? Beda haji. Perlu puluhan juta. Bahkan di kampung saya perlu menunggu 35 tahun. Beda puasa. Puasa harus lapar kita dari subuh sampai maghrib. Sakat perlu modal. solat alasanmu tidak mau sholat saya tidak bisa kena air Ustaz tak yambung Ustaz saya sariawan kok sholat sariawan lah Allah tahu kau lagi sakit jangan ketawa saya serius ini apa lagi alasanmu Ustaz saya tidak bisa berdiri tudak kau Duduk, saya tak boleh duduk Ustaz Kenapa? Ada bisu lima di pantaku Ya kau baringlah Tak bisa baring Ustaz Solat pakai syarat Mana namanya solat pakai syarat Matamu aja aku kasih goyang-goyang Allahu Akbar Allah Allah Itu solat pakai syarat Tak mampu juga solat-sarat Ustaz Kau salatlah dalam hati Mana-mana masalah dalam hati Bibir tidak bergerak Tangan sudah tidak bergerak, mata pun tidak bergerak. Pejamkan saja matamu, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Tidak bisa juga sholat dalam hati, Ustaz. Ah, kau ambillah kain putih, bungkus dia, ah, bawa di kubur. Ah, apa lagi? Ah, ah, Ustaz, kita lagi di tengah hutan, Ustaz. Kita tidak ada ini, bau keringat ini kotor, kita punya baju. Ada debunya, ada lumpur Kok sholatlah dengan lumpur itu Karena lumpur bukan najis Ini ada engine, minyak enjin Penemanannya oli ustaz Oli kiri, oli kanan Allah tahu kamu tidak sengaja Silahkan kau sholat Macam mana ustaz? Kita lagi di sungai Lagi di laut, tangka ikan. Ikan. <tuh> <tuh> Nabi bilang orang ustaz Kenapa itu orang Bugis? Kalau bicara, selalu kelebihan. G, Ikang, makang, Kemudian, Oh, itu Bugis pinggiran. Kalau saya, Bugis, muda, bugis modern. Bu Konsul, orang Bugis ini tidak mau kalah sama Udin. Kalau Ibu Konsul pernah dengar ada eh, Udin sedunia, nah, orang Bugis ada juga namanya Ambo Sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalek. Ambok yang bekerja untung terus namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos buat undi, namanya Ambok Saka. Ambok yang banyak di bengkel namanya Ambok Tang. Ambok yang pertoko perhiasan namanya Ambok Intang. Ambok yang panjang umurnya Ambok Tuo. Orang bugis Boleh tahan lah ini orang bugis Alhamdulillah Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Saya di tengah laut ustaz Lagi mancing Masuk sholat saya tidak tahu Qiblat Eh kau lihatlah mana matahari terbenam Oh situ matahari terbenam ah, Kau takbirlah Allahu Akbar Tapi lagi sholat tiba-tiba perahu goyang Ah tak ya kok juga Goyang-goyang Eh, Apa lagi? Apa lagi? Tidak ada kecuali kutu. Malas. Biasa perempuan banyak nak sholat. Gara-gara mode. Make up. Yang selalu seistilakan jilbab sakar til maut. Ada itu di sini nasil kak? Eh. Ada tiga lapis jilbanya. Kuning, biru, abu-abu. Nak kasih miring lagi begini. <tuh> Hmm. Ada pula itu ada pohon pohonnya di belakang sini. Ada kirim-kirim. Eh, hanya alat solat. Kata suaminya ya, eh. piko solat. Saya sudah jualkan kosawau itu bagi umroh. Kau tak solat. Eh, sadar ko pak. Sadarlah ini saya suruh ko pisoat. Sadar ko. Maksudnya pak, Kau tak lihat ini jilbabku satu jam dipakai ini. Gara-gara remikap -gara coklat biru abu-abu. Eh, macam perut sudah tak beraktif listri. Eh. Kapan lagi ni puan-puan banyak anda solat Kalau selesai haid Enaklah dia lima hari Dapat wajib Gratis dia Dapat jatah lima hari anda solat Hari ke enam kata suaminya eh Kenapa belum solat? Biasanya cuma lima hari Ini sudah tujuh hari kau anda solat Belum bersih <SILENCIO> Masih ada sedikit-sedikit ini Kata suaminya bohong kau Apa bohong? Saya kasih nampak <SILENCIO> Nah, nah, ini ini ini ini, saudaraku, solatlah. Kasihan, saudara merantau jauh-jauh, tinggalkan Indonesia kalau tidak solat kecil. Buat Allah kasih kejahatan kecil pakai singi sempat sempajamu solat saja. Pesan saya yang ketiga: ketika Rasulullah SAW wafat. Ada sahabat Nabi Anak muda tapi dia ahli hikmah Dia pandai apa hikmahnya Namanya Ubay bin Kaab Anak muda Jauh lebih senior Umar Lalu Umar bertanya Wahai Ubay Apa sesungguhnya makna kata takwa Dari Makna takwa dari perintah puasa itu Apa, apa hikmahnya Bertanya itu Abu Umar bin Habtab Padahal Umar lebih senior Uwe bin Kaab berkata Umar Pernah kau jalan sama Nabi Sampai jam berapa ini bukan Konsul Terserah ah, Kalau begitu selesai sudah bin Ka'ab berkata, Umar, pernah kau jalan bersama Nabi? Pernah. Ketika menghadapi jalan yang penuh duri, batu-batunya cadas, bisa melukoyak kita punya kelapak kaki, bagaimana sikap Nabi? Apakah Nabi tinggalkan tempat itu atau Nabi tetap jalan? Umar bin Khattab menjawab, tetap jalan. Cuma Nabi ada perubahan apa itu dia linting bajunya lalu gamisnya diangkat naik kira-kira seperti ini ya orang Arab coba lihat kan gamisnya itu kalau ada dia kasih gini lalu Nabi berjalan dengan sangat berhati-hati karena ada duri jami lanjut ke sana terlalu jauh berhati Hati Lalu Ubay bin Kaab menjawab Itulah takwa, Penuh kehati-hatian Hati-hati apa? Satu Hati-hati memilih kawan Banyak orang merantau dari Sulawesi Baik Salah memilih kawan Akhirnya apa? Dia juga jadi rusak Nabi menjelaskan, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, tukang las-las. Kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat hawa panasnya. Maknanya apa? Kalau kalian bersahabat dengan orang-orang baik, Kalian akan mendapatkan kebaikan dari dia. Kalau kau tidak bisa menjadi baik juga. Paling tidak, dia tidak jahat sama kamu. Sebaliknya, kalau kau bersahabat dengan orang-orang jahat. Kalau kau tidak ikut menjadi jahat. Kau dapat kejahatannya dia. Contoh. Ambil itu sedikit. Ah, itu. Bagian dari Mengganggu konsentrasi. Nah, Saya tanya, bila saya jalan sama Ustadz Amin tiba waktu sholat, pasti saya bilang, "Ustadz, boleh tunjuk di mana masjid yang baik di sini?" Kita sholat. Kalau saya jalan sama Ustadz, tidak mungkin saya jalan sama Ustadz. Lalu saya bilang, "Ustadz, di mana panti pijat paling bagus di Tawau." Mungkin tuh langsung Ustadz Amin bilang. Apa ini Ustaz jili Iya kan? Ketika kita bersama orang baik... Kita akan mendadak ikut menjadi baik. Maka saudaraku... Anda jauh mencari nafkah ketawau. Anda jauh mencari nafkah kesabah. Hati-hati mencari teman. Lihat dulu. Bagaimana cara melihat teman yang baik? Lihat aja solatnya. Kalau solatnya baik, baik itu. Yang kedua lihat ahlaknya, ahlaknya bagaimana ukurannya, lihat tutur katanya. Kalau ngomongnya kasar, ndak bagus itu. Kalau ngomongnya memaki, tidak bagus. Maka lihat ahlaknya. Tiba waktu sholat, cari sholat. Tutur katanya, iya tabe Jawab, monggo, matur anjing panjenengan ah itu lihat ahlaknya yang kemudian lihat amanahnya kalau dia amanah insya Allah bagus itu eh tolong di eh saya pergi dulu ke Sulawesi tolong jaga saya punya kendaraannya kalau dia jaga baik baik kendaraanmu itu teman yang baik tapi yang tadinya parking di sini kita balik, eh, sudah pakai sini. Ah, itu tidak bagus. Jadi, teman tidak amanah karena orang yang hianat dia merusak masa depan kita. Dipercaya baik-baik, eh, justru dia kianati kita. Maka, hati-hati memilih teman. Bagaimana cara memilih teman itu? Aja lihat solatnya, ahlaknya yang baik, amanahnya. Berikutnya, hati-hati memilih jodoh. Karena ada anak muda di sini to? ada gadis sini kan, atau merasa gadis. Hati-hati, ya, hati-hati. Salah memilih pasangan hidup bisa repot hidupmu sampai akhir hayat. Kan seringnya mati juga kita kalau punya istri tukang ngomel. Ada duit tidak ada duit, ngomel aja kerjanya. Tapi heran juga saya, ada orang begaduh begaduh begaduh betengkar tiap hari, matang pusi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eh, hamil sih. <lagi. gülüyor> ya? Nah, bagi saudaraku yang merantau Masih bujang dan anak darah Tak payah kok pacaran Pacaran percaya Pintu masuknya setan Pacaran Pasti merugikan perempuan Ada orang bagus Tiba-tiba cari istri Ada orang tunjukkan itu bagus Dilihat di facebooknya Ini pernah punya pacar Berapa tahun dia pacaran? Tiga tahun ai. Tak payah banyak sudah sidik jari itu terletak di situ Nah Maka Kalau ada yang senangi kalian Sudah Telepon orang tua Pak, bu, ini ada yang melamar saya Jangan pacar-pacaran Pacaran itu pintu masuknya setan Pertama itu dari bonceng bonceng. di bagus, Kustas Nah, antar jemput, Kak Nah, antar jemput, kok? karena ada maunya dengar ini cewek-cewek yang gadis-gadis jangan ku percaya cowok yang lagi jatuh cinta bohong semua itu dia bilang Gunungkan kudaki lautan kusebrangi, masjid kau lewati <tik> <tik> ya supaya pacar-pacaran nah ustad saya ini nak pemilih istri yang caranya caranya nah, ini pesan nabi nikahilah seseorang karena empat perkara Pertama kata Nabi, Lijamaliha. Lihat cantiknya. Cantik penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun dia cantik. 20 tahun masih cantik. 30 tahun masih cantik. 75 tahun hilang cantiknya. Maka kalau kau cintai perempuan, kau nikahi perempuan karena cantik semata... Maka siap-siap kecewa karena pasti hilang cantiknya Apalagi zaman sekarang Kau lihat Facebooknya cantik fotonya Oh hati-hati Ada filter Ada kamera 360 Dari mana datangnya cinta Dari Facebook turun ke WA Dari mana datangnya kecewa Setelah ketemu ternyata berbeda Nuh, hati-hati. Saudaraku yang merantau. Hati-hati memilih pasangan. Cari cantik. Penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa cantik penting? Karena dia hampir 24 jam di depan. Baru bangun, eh, ada lagi dia. Nak tidur? Eh, iya sih. Makan? Eh, ada lagi depan kita. Balik kantor? eh, Ada lagi dia. Jadi kalau dia jelek kesinya, cepat kita ganti kesinya. Dua, kata Nabi, pilihlah karena keturunannya. Orang Jawa cakap bebet, bibit, dan bobot. Orang bugis kata, niga mbokna. niga nenena. Penting. Tapi tidak boleh jadikan ukuran utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat Nabi Nuh Ada orang bapaknya pengkhianat Anaknya jadi Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Salam Yang ketiga kata Nabi Pilihlah dia karena Kekayaannya Penting cari orang kaya Itulah sebabnya orang Bugis berkata koma mak bene kona Ita koyarungkai monroi ceket-ceke cekke gaga monroi ceket sampuk ku tu Artinya apa? Kalau kau menikah, lihat dahan yang ada kau tempati nyangkut. Karena kalau kau tidak ada tempat nyangkut, langsung kau jatuh. Minimal menikah, satu tambah satu menjadi dua. Jangan sampai satu tambah satu, nol. Tapi kita sebagai lelaki, lelaki muslim, pantang berdiri di kaki mertua. Berdiri dengan kepala tegak, karena engkau berdiri di kakimu sendiri. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena dia baik agamanya. Nabi mahasiswaku siswaku, kenapa agama Ustazah nomor empat? Mestinya nomor satu. Betul agama nomor empat, tapi dia tidak titik. Koma, utamakan agamanya karena dengan agama kau bisa dapat semuanya. Ada perempuan cantik, mukanya parasnya cantik, ahlaknya jelek. Ada lagi ahlaknya bagus, mukanya hancur. Ada lagi keturunan baik-baik, miskin lagi dia. Iya kan? Untuk mendapat dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, hafal Quran. 100 perempuan belum tentu ada satu di antara mereka. Kalau Pak Konsul di KK dapat jumpa. Dia perempuan cantik... ...keturunan baik-baik... ...anak orang kaya... ...bagus agamanya... ...tunjuk saya masih mau. Nah, tuan-puan yang saya hormati. Pada akhirnya... ...mari hati-hati... ...memilih kawan... ...hati-hati... ...memilih pasangan. Karena salah satu unsur... ...pik dunia Hasanah ...keselamatan di dunia... ...kebahagiaan dunia adalah punya pasangan yang baik agamanya. Hendak dan nak kita berlama-lama, tapi apa boleh buat waktu jualah yang membatasi kita. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Titip terakhir, tidak mungkin Anda bisa berjaya di sini tanpa sholat dan sabar. Istainu bis-shabri Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Insya Allah Allah yang akan menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Sabar dalam merantau. Tidak semua kita merasa nyaman. Kita tidak mau jauh-jauh dari keluarga. Tapi inilah takdir yang Allah berikan. Maka pilihannya. Perbaiki sholatmu. Tingkatkan kesabaran. Insya Allah dengan sabarmu. Innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan meskipun kalian jauh mencari nafkah, jangan pernah berhenti mencintai negaramu. Negara kita, negara Republik Indonesia, negeri yang sangat baik dan istimewa. Karenanya cintai meskipun negara kita belum mencintai kita sebaik yang kita inginkan. Bagaimana mencintai negara? Jangan kau buat malu Republik Indonesia. Di tanah jiran tetangga kita Malaysia ini. Bekerja dengan cari nafkah dengan baik. Angkat harkat dan martabat negaramu. Cintai negaramu. Insya Allah Allah berikan keberkahan dalam hidupmu. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri saya nak berpantun. Lebat batang padi cerami. Padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami. Apa daya takut istri Burung cendrawasih terbang tinggi Mencari nafkah di pagi hari Bukan kami takut istri Tapi istri lebih berani Burung cendrawasi di atas batu Terima kasih dan thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh